Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink Nis! <laughs> ah, sampai ngantuk udah di <laughs> and I can't tell my mom. <laughs> <laughs> my mom. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> We've already know Hahahaha! <laughs> <laughs> Jero, jana jero. Jero, jero. kamera on. On. Ayuh. Kakak kiri. Ke mana yuk kanan lanjut terus wow. <laughs> jeroe e awas jembatan gerok ah, ah salah jalan Mang mang jadi. Pulau guys. Iya, ya, bahan lium. Awas, kade, bisa aja Luar, guys. Kan orang mana? Panjang lah yang jauh. Oh, oh. erdina rusak euy lingkang erdina ngantuk ngantuk ada ah, kan tuh kudu di-update RPK kata-kata hari ini guys latih sih nih, latih yeah. jadi the best <laughs> ayo yeah. Awas! nyaman, uh. lembur itu tuh katinggalik, uh, mang, ini. pasta jero kiri eh. Uh, kanan kiri jero nya. Kiri. Allah, sorry. Ini Barang pakan kita ini Solid, solidaritas, guys. Lihatlah, oh, memang yang di depan itu RD-nya rusak, RD-nya cengkak, coklok. Ini dia, emang berlatih, berlatih pumping. Ayo, coach, pumping coach, pumping. Jadi, dia chainless, chainless, chainless coach ayo kerakan kemampuanmu di ciko uh mang langsung ngabeng tenaga mulai habis dan mulai turun Guys, berjalan sesuai klaim. Tani, kanan kanan kanan kanan Hah? Lalu. Ayo ayah. guys. guys. Alhamdulillah ya. tanpa rantai bisa finish. Gaduh, mau modul. Gimana Om rom ke ini? Oh mantap dari berangkat pagi sampai pulang sore hari ini luar biasa treknya sampai kotoran Potor kayak gini ini Om iya sampai kotor-kotoran kayak gini di korban peruja aja